Extension, extension kompensasi, notice, on milik, sub reset. Oh, ada so Apa nih? gold milik, signing gold click, squad member. Apa ini Joy? Kita tiket, buat, and, ah, no, gacha. Oh, nih, nih, nih, voucher. Oh, ala, 10 juta download reward nih. Eh? mana nih yang ada reward Oh tanggal 18 ya gue lupa tanggal 18 Aduh. oke okay, kita kelem jadi lem claim all all tiket itu bang tiket yang pakai diamond buat stek Oh dah dari claim all alu ada 4.000 berarti kita bisa dua kali doang bismillah semoga pulang yes. buat record loh kok benar ini cok mana benar ini milik shop. Bentar ini ada something nih. Nampak kok beda gitu? privati ada mana cok? Oh ini, wih, wanita ngebug tuh oh ini, ini, ini ada helmnya ngebug bang karakter baru op bang lumayan katanya lumayan mirip sd, mana ini lagi kapal perang bawa kapal kita klik klik helmnya klik klik tuh? siapa penyisit suara ini tuh? Ayo, let's go, let's go. Apakah ini? Let's go, let's go. Ntar kita tunggu refnya nih tunggu riffnya nih, oke okay, siap-siap ya guys ya, tiga, dua, satu, oke okay, satu di tengah, dia dia kalau nggak salah gua Elysium nih, ya. Elysium ya elision, elision ya please, elision. Elision, please ayo, let's go, let's go nice. <laughs> akhirnya guys aku ini cok gg maaf <laughs> dibam nanti gokil lagunya cowok pakai lagu osnya nih kapan gua lase gua pun kurang tahu <laughs> nah masalahnya gua naikinnya kayak mana nih bang masalahnya gua mau naikinnya kayak mana nih bang gamenya lihat dong kalau ada banyak nggak apa apa, apa tuh buat di mid break dupe tiga kali bang kapan gua lase dupe tiga kali wah kurang tahu ya lihat dulu nih dia diamondnya Cok. ini kita langsung skillnya ya. sniper kan dps kan oh ya yeah, kita lanjut ke akun sebelah gua ya. yang dimainin berapa akun jadinya yang dimainin sekarang yang warna kuning mas yang pertama yang ada volume pertama kali itu yang kiri yang kiri sama si yang ada alis jadi tiga akun kalau yang nickname Masai kayak mana mau dilanjutin kah yang nickname-nya Masai Nike oh ini udah 94% tadi beberapa persen doang 80% tetep sendal bang mau fokus kelarin Aknec SN10 D7 butut langsung dibuang <laughs> eh apa tuh oh, kan bikin kaget kita belum Bismillah, semoga di sini semoga ya. Kalau dapat semakin bingung gua mau main di akun mana gitu. Yang jelas gua langsung klaim itu kalau udah ada tiga orang ini, ada Fodum, ada pri uh, privati, ada si alis Nah itu kalau tiga itu udah ada satu akun, itu gua jadiin akun gua sendiri tuh. Yang lain kagak gua main lagi. Kayak kita matiin lagi, guys. Gua udah capek, pen paper uni alis satu akun. <laughs> jadi gue tiga nya dia akun utama. Lah, jadi main akun Yona do <laughs> Tamat ya, ya tamat. Geser-geser, yang geser. sampai salah ini kan. Please, please. oh kuning biru kuning kuning kuning oh elision elision elision elision mantap elision elision elision kah oke okay, mantap nih makin bingung gua jadinya makin bingung gua co akun ini nih. <laughs> anjir, makin bingung gua. Aku bingung aku ini nah nah nah loh, aku ini jadi bingung gue anjir Tuh ada Alice, ada miranda ada snow white White, ada Juni, nih nih nih nih nih nih volume nih nih nih nih nih nih nih di, di nih nih itu gua bukan karena kuat atau tidaknya deh, ya, karena gua suka karakternya doang. Coba akun satu lagi akun pertama yang akun Kirito. Okay. Nah ini Kirito untuk apa nikenya nih? Sedikit, sedikit, cuman oh epinel doang, epinel sama ini, nukeri okay, juga lumayan nukeri sih. Tinggal Sniper S eh, naiknya Sniper S sniper berapa ini? ini juga outpostnya udah 90% itulah alasan kenapa orang-orang tidak mau lama ini kalau outpostnya 100% stres orang Oke saatnya kita mulai lagi di akun kirito tekan musik Duh. Oh, apa oh beda? Gua bener mana, jok? Filmnya ditekan-tekan lagi. Baiko, baiko, adama habis ini udahan kita langsung kelarin event apalah kirito memberkati dengan kelaksean diincar heroin nggak tahu nih kuning kuning kuning please kuning iya oh, yeah. Dua kali lah, mungkin ya. dua kali. Mungkin ya. oh, loadingnya lama ini. nah Ini nih, sepertinya nih, sepertinya nih. No, ayo ayo dua satu hai, dapat hai, hai, hai, hai, hai, hai, Kembali nih, akunnya ini dua, enggak dapat. Kirito tidak memberkati, guys.